Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mulung koin di live streaming tiktok dengan mudah untuk contoh seperti ini ya dan untuk bisa melakukannya ini sebenarnya sangat mudah sekali ya kalian tidak perlu menggunakan aplikasi apapun dijamin anti zon. oke silahkan simak videonya yang pertama pastikan kecepatan internet yang kalian gunakan di hp adalah kecepatan yang maksimal Semakin cepat untuk koneksi internet, maka semakin besar peluang kalian untuk mendapatkan koin di TikTok. Kemudian yang keduanya, tutup semua aplikasi yang sedang berjalan yang ada di HP kalian. Caranya kita lihat untuk aplikasi yang sedang berjalan, kemudian tutup semuanya jangan ada yang tersisa. Karena semakin banyak aplikasi yang berjalan di HP kalian, maka untuk HP semakin lemot ya. Ini tujuannya untuk memperlancar kinerja HP supaya tidak berat. Kemudian yang ketiganya, paksa berhenti aplikasi online yang ada di HP kalian. Misalnya seperti WhatsApp, di sini untuk WhatsApp biasanya akan e, online terus ya, walaupun kita keluar. Dan untuk melakukannya harus kita paksa berhenti, seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya, seperti Facebook ataupun aplikasi yang menggunakan internet, untuk sementara di-close dulu sebelum kalian membuka aplikasi TikToknya. Kemudian sekarang setelah itu kita buka untuk aplikasi TikTok. Nah, untuk pencarian live streaming yang ada koinnya, pastikan untuk yang penontonnya tidak terlalu banyak. Nah, seperti ini ya, di sini ada penonton sekitar 1.000 penonton, kemudian untuk koin yang dibagikan, kita lihat. Nah, koin yang dibagikan hanya 30 koin untuk 9 orang. Jadinya, untuk persaingan terlalu berat ya, dari 1.000 orang yang memburu koin ini, hanya 9 orang saja yang akan mendapatkannya jadi terlalu berat sebenarnya. Nah, cari yang penontonnya tidak terlalu banyak. Nah, di sini saya menemukan sebuah live streaming. Kita buka untuk peti harta karunnya. Ya, untuk harta karun ada 100 koin dan bisa didapatkan oleh 100 orang. Nah, kalau kita lihat untuk penontonnya ini kurang lebih 500 ya. Jadi yang 500 orang ini, 100 orangnya akan mendapatkan koin.